Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi di Sambasu Channel. Di video ini saya cuma mau ngasih tahu ke kalian kalau nyari jam tayang 4.000 jam tayang itu sebenarnya nggak sulit. Bahkan hanya dengan satu video yang durasinya cuma dua menitan, kita bisa dapat 4.000 jam tayang dalam waktu kurang dari setahun. Saya ada contohnya. Video cuman 2 menit sekian, tapi video tersebut bisa menghasilkan 4.000 jam tayang kurang dari 1 tahun. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Videonya cuman 2 menit 42 detik, view-nya 171.000 view. Oke, kita lihat di sini. Ini channelnya belum dimonetize ya Subscribernya masih 795.000 sub Enggak hmm? nggak pakai ribu 795 subscriber Tapi videonya ini 172.000 views Untuk durasi video 2 menit 41 detik Kita akan hitung bareng-bareng Berapa jam tayang yang dihasilkan dari video ini kita anggap aja orang nontonnya enggak full ya, enggak full 241 detik. Kita akan hitung anggap aja orang nontonnya 2 menit, 2 menit dikali 172.000, 172.000, 344.000 menit kita bagi 60. Nah, udah 5.000 jam satu video dengan durasi 2 menit 41 detik nah dari video ini kita bisa pelajari bahwasanya untuk nyari jam tayang itu kita nggak harus susah-susah sebenarnya yang penting kita punya satu video yang meledak yang viewsnya sampai ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu aja sebenarnya cukup kalau durasinya agak panjang maka dari itu kita harus fokus membuat video yang berkualitas yang bagus metadatanya yang sesuai dan uh, videonya itu padat jadi nggak bertele-tele jadi kemungkinan orang untuk skip itu kecil yang jelas kuncinya adalah uh, input metadata yang sesuai dan buat konten yang bagus dan berkualitas oke okay, segitu dulu sharing saya di video kali ini semoga sharing ini bermanfaat dan video ini bisa menjadi barokah untuk kita semua Thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum.